Oke, okay, diet itu artinya adalah pengaturan pola makan. Jadi dengan mengonsumsi saat gisi baik makronutrien dan mikronutrien yang berguna untuk kesehatan tubuh kita.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 Ya, itu tadi cuplikan singkat, hanya penjelasan uh, trailer ya 3 menit mengenai uh, genomic diet. Genomic diet sendiri sudah sering diadakan uh, seminarnya. Karena itu kalau teman-teman belum pernah ikut, maka saya post di WA grup rekaman dari webinar uh, genomic diet yang pernah diadakan. Dijet kan banyak sekali, ya. Tapi memang kalau untuk kanker itu spesifik, ya. Mungkin genomik diet hanya membantu dokter klinis kisi yang akan menangani meal plan. Jadi meal plan dari genomik diet itu tidak cukup detail untuk sebuah pengobatan. Tapi hasil tes DNA akan membantu dokter klinis kisi yang menangani untuk menyusun meal plan. Makanya kalau orang yang kena kanker, ngambil tes DNA, itu untuk genomic diet, disarankan tidak mengambil meal plan yang online. Karena orang kanker nggak bisa meal plan-nya hanya diberikan berdasarkan konsultasi online dua kali. Harus pakai tatap muka. Nah, untuk genomic diet yang saya urus, pengujiannya, pengetesannya, teman-teman misalnya mau tes genomic diet, bisa ke saya, nanti... Alat pengambilan sampel dikirim dimanapun di Indonesia ini, ya, kalau luar negeri eh, tidak bisa, ya, tapi mau di Papua, mau di Sulawesi, maka alat kirimnya bisa dikirim. Untuk pengambilan sampelnya enggak perlu datang ke Jakarta, tapi yang tinggal di Jabodetabek, misalnya, aduh, saya takut salah ngambilnya, mau datang ke kantor, DNA juga langsung daftar, langsung diambil sampelnya, sekalian dibantu juga bisa, ya. Tapi kalau yang milenial cukup nggak gaptek ya nggak mau bolak balik kalau dari Bogor misalnya bisa daftar dari rumah alatnya dikirim ke rumah ambil sampel sendiri karena itu cuma digosok-gosok pipi bagian dalam kirim balik lalu nanti hasilnya keluar juga di email download sendiri bikin janji sama dokter ya cukup dari akunnya saja dari HP-nya aja bikin ketemu dokter setelah hasil tes DNA-nya keluar. Nah. Dengan dokter itu, yang pertama kali adalah konsultasi untuk hasil DNA-nya. Jadi, dengan dokter eh, biomolekuler DNA itu satu kali. Nah, setelah hasil tes DNA-nya keluar dan konsultasi dengan dokter biomolekuler DNA untuk menjelaskan keunikan diri berdasarkan 145 areal DNA kayak metabolisme lemaknya bagaimana, metabolisme karbohidratnya bagaimana, sensitivitas atau metabolisme laktosnya bagaimana, dari situlah nanti dokter klinis gizi bisa membuat meal plan bagi yang tidak ada penyakit khusus, tidak sedang tidak dalam terapi klinis medis. Jadi tidak sedang dalam pengobatan, misalnya orang yang pengen berat badan ideal naikkan naikin berat badan, nurin berat badan, ya gulanya supaya lebih terkendali itu hal, hal yang tidak sedang dalam pengobatan di rumah sakit ya maka bisa dengan menambah 910 ribu itu nanti disusun meal plan oleh dokter klinis gisi dan sama si dokter klinis gisi yang menangani meal plan-nya, akan dijelaskan dua kali dijelaskan dulu lalu dipraktekkan ya jadi dikadisi meal plan makan proteinnya sekian misalnya 50 gram pagi ya atau siang 100 gram proteinnya itu alternatifnya berdasarkan DNA-nya ini ini ini katakanlah gitu ya nah itu dijelasin untuk di, supaya bisa diaplikasikan dalam menu sehari-hari dua tiga minggu kemudian baru konsultasi yang kedua itu semuanya online tapi yang sedang dalam keadaan butuh perawatan klinis medis, baik kanker, diabetes, tapi ya lagi akut, 600-700, lagi di rumah sakit, justru meal plan-nya jangan. Jadi dari hasil tes DNA-nya, jangan bayar tambah yang meal plan, karena meal plan-nya disarankan untuk konsultasi onsite. Nah Tentu biayanya di luar yang tes DNA. Tapi bagi yang tidak ada penyakit khusus, maka sembilan ratus itu untuk meal plan dan ketemu dokter klinis gizi online dua kali. Nah, kalau yang ada sakit khusus, maka sembilan ratus sepuluh ini dipakai saja untuk konsultasi ke dokter siapapun yang Bapak Ibu kenal dan bisa menggunakan hasil tes DNA genomic diet untuk menyusun meal plan. Kalau teman-teman, misalnya butuh, wah, saya butuh referensi. Kalau di Medan, di mana? Kalau di Jakarta, di mana? apa Bapak ini bisa, Bapak itu bisa ya nanti dari perusahaan biasanya membantu memberikan referensi. Ini lo alternatifnya. Nah, tarifnya tentu sesuai dengan tarif dokter masing-masing ya. Karena selain dokternya juga pasiennya sebenarnya. Makin rumit sakitnya, ya kan biaya konsultasi dokternya tentunya berbeda dengan orang yang cuma pengen berat badan naik sama berat badan turun gitu. Yang diperhatikan ndak seribet kalau orang terutama kanker kan yang memang paling paling ribet karena harus detail ya, apalagi kalau sasarannya makanan itu sampai harus bisa membawa perubahan atau perbaikan kesehatan ya. Oke, itu dari saya. Sekarang saya akan Uh, hadirkan dulu Pak Sujono ya, sebentar saya pin, saya spotlight dulu. Malam hari ini kita ada Pak Sujono Rahim ya, saya mengenalnya Pak Ationg ya. Panggilannya Pak Sujono atau Pak Ationg nih? Kok Ationg masih suaranya masih mute, Pak. Mas Wah, suaranya hilang. Atau mungkin pakai itu tuh ya, pakai pakai double. Enggak keluar tuh. Apa gremeng -gremeng. Oke, tunggu, tunggu ya, teman -teman ya. Nah, halo. Coba. Halo. Ya, dengar apa, Pak. Pak. Dengan suara saya? Ah, mulai dengar, walaupun enggak kurang jelas tapi dengar cukup keras. Ya, Pak, Abang ya. tinggal di mana ya? Saya di Sentra apa apartemen. Oh, dekat sini cuma kenalnya muter nih lewat Bu Esther uh, Bandung. Ya. Eh, uh, Pak Atjo atau Pak Sujono nih? Sujono juga boleh, lebih gampang. Oke, okay, Pak Sujono kankernya kenaknya hmm. tahun berapa, Pak? 2008. Oh sudah lama ya. Kanker apa pak? Ya paru-paru. Paru-paru stadium satu. Oke. Nah dari stadium satu tuh sempat memburuk ke sampai stadium berapa atau segera tertangani? Uh, belum sempat buruk sekali karena sesudah op selesai operasi saya benar-benar konsultasi ke makanan sama oh. jus. Jadi begitu tertangani. Kemo radiasi ya? Enggak, saya nggak mau kemo. Oh, jadi bapak nggak kemo nggak radiasi? Enggak, semua enggak. Wah wow, keren. Terus dengan terapi jus? Saya, saya minum jus sama okay. mm -hmm. suplemen. Oke. Suplemen herbal? Herbal semua. Oh, suplemen herbal. Udah, nah. itu seberapa lama bapak atau seberapa cepat bapak ngalami perbaikan? Awal-awal uh, operasi sih, semuanya lancar. Kayak kan operasi sekitar bulan, tujuh, delapan, sembilan. Mulai ada gejala sedikit. Oke, okay. nah, sebulan ini gejala sedikit, badan tuh kayaknya nggak nyaman. Dingin terus, hmm. dingin terus. Sepi kurang dua minggu, habis itu selesai. Panas, panas tinggi. Juga sama, dua minggu juga. Itu satu kali, berarti satu kali termin penanganan selesai, Pak ya. Betul. Wow, keren banget ya. Bapak, uh, boleh tahu yang menangani siapa waktu itu, Pak? Dokter yang operasi atau dokter onkologinya? Onkologinya, mungkin yang lebih utama ya. Lim Hong Liang, Singapura. Oh, di Singapura. Oke, terus begitu pulang baru ikutin pola hidup sehatnya. Betul. Ya, oke. Ah. Pernah ikut kemnya Pak Wawrun tuh? Pernah. Oh, oke, okay. tahun berapa itu, Pak? Tahun berapa? Tahun kemarin kalau nggak salah. Oh, belum lama ya? Iya. Terus jadi Bapak kena kan 2008. Terus apa ah. radiasinya tahun berapa? Gimana? Bapak kena 2008. Betul. Radiasi kemo tahun Saya enggak kemo. Oh, Oh, berarti apa namanya? Penanganan ke Singapura tahun 2008 operasi doang. Oh, dioprah. Jadi di dioperasi aja ya. 2008 itu ya. Iya, betul. Oke, okay. lalu kayak dinyatakan atau Bapak rasa fit sehat itu mulai tahun berapa? Uh, kalau bilang sehat sekali sih memang awal-awalnya kan saya berat badannya sekitar 70 kilo. Iya. Yeah. Nah, akhirnya selesai operasi ada menurun. Nurun-nurun-nurun pas saya sakit satu bulan lebih itu karena badan lidah juga sakit nggak bisa makan jadi turun jadi 50 puluh kilo wow, wow kurus banget sekarangnya udah hmm. udah udah kemungkin nih sekarang sudah jatuh ke 65 wah oh, udah udah ideal nah, jadi memang awal awal tuh awal tahun pertama lah ya itu memang banyak sekali lintangannya hmm memasuki nah, bulan kedua tahun kedua tahun ketiga udah mulai agak stabil Hmm. Tapi, tapi, tapi, tapi sampai sekarang. Cuma memang makanannya kita pernah jaga sekali, jaga sekali makanannya. Berarti dari 2008 sekarang udah oh, mau panjang? Mau masuk 15 tahun. 15 tahun, bapak jaga makan beneran dah. Uh, sekarang udah agak lepas dikit. Oke. Okay. Itu pernah-pernah pernah dari... tes, pernah tes ulang nggak selama 15 tahun ini? Tiap tahun tes pak. Oh tiap tahun tes ya? Ya. Dan bersih bersih estray bersih darah semua oke okay. wah ini ini keren nih ini mungkin ya perlu dicontoh adalah dalam hal ketaatan menjalankan uh, pola hidup sehatnya pak ya betul bapak boleh cerita yang pola hidup sehat yang bapak lakukan sini ya? banyak apa aja sih pak yang yang bapak anggap maunya ini saya ini ya selama sekian tahun ini saya yang konsisten tuh ini gitu misalnya apa pak yang saya konsisten itu dari segi makanan ya oke okay. Makanan setiap pagi, mungkin sekitar delapan uh, tahun lebih setiap pagi. Saya hanya makan satu doang, hot doang. kadang-kadang hmm. dimasak, kadang, kadang mentah, cuma air gitu aja. Oke, okay. itu berjalan lebih kurang total sampai sekarang, saya masih makan, cuma sudah agak agak kurang lah ya. kakek kayak dulu-dulu tiap hari, selama delapan tahun begitu, tiap hari, pagi, nah, tiap pagi, siangnya, yang siangnya. siangnya Kadang-kadang makan nasi merah sama sayur, uh, atau kadang, kadang pakai kentang panggang, atau daging, sama sekali nggak makan. Apanya? daging? Daging nggak makan, udah nggak makan lagi, udah lima belas tahun nggak makan daging. Oke, okay, kuat juga. Nggak, belakang ini ada sedikit. Oke, okay. cuma ayam doang, ayam ada, ayam ada, ayam putih, ya, ikan ya. Ah betul. Makan malam biasanya? Makan malam juga sama sayur sama nasi merah gitu aja Sem selama lebih kurang 10 tahun begitu setiap hari sayur banyakin sayurnya malah daging aja baru daging warna putih baru belakangan ini selamat sebelumnya betul. pagi havermut sama sayur juga udah ya kalau jus pak jus buah apa yang paling bapak sering konsumsi jus saya konsumsi water satu hari 6 gelas enam gelas jus Iya, water wortel, wortel. Wow. Iya. Sayomnya 3 gelas. Jadi seminggu total 1 hari 9 gelas jus saya minum. Dulu wortel ya. Wortel dicampur gak Pak? Campur apel, campur apa kayak Apel gitu. sama apel hijau. Oh, oke. Okay. Wortel, apel hijau kayak beri-berian, stroberi. Enggak, semua enggak. Enggak. Wortel dan apel aja udah. Iya. Wow. Wortel Sudah apel itu... aja 9 tahun 9 berapa? 6 gelas Lebih kurang 6 gelas satu hari itu hanya untuk water aja kalau untuk sayurnya tiga gelas sembilan gelas sehari atau hari betul wow. selama 15 tahun itu yang membuat enggak enggak sampai itu lama itu jus saya yang makan 9 hmm. gelas satu hari itu lebih kurang 8 tahun oh 8 tahun terakhir ya jadi kayak ada polanya hmm. pun Wah, tapi ini luar biasa apa namanya komitmennya nih banyak orang kalau udah enak-enakan gitu ya terus mulai kendor. Enggak, saya tetap jaga, saya lepas cuma paling-paling tiga -paling persen doang saya lepas 13 persen doang. Wah, oke okay, oke. Okay. Ya, terima kasih Pak Tiong. Nanti kalau pas ada pertanyaan untuk Bapak ya, nanti Bapak saya panggil boleh, lagi boleh. Pak. Ya. Baik. Oke, okay, makasih Pak. Jadi teman-teman ya kita barusan dengar kesaksian Pak Tiong atau Pak Sujono. Memang kankernya stadium satu, tapi kalau nggak, di, nggak ditangani ya dari satu ya kedua, ketiga, keempat ya 14 ya. Tapi dengan dengan penanganan yang baik ya bahkan nggak kemo, nggak radiasi hanya operasi plus jus. Nah ini yang menarik jusnya satu hari sampai 9 gelas bahkan boleh dikatakan berlangsung 8 tahun makan havermut tiap hari selama 15 tahun tiap pagi ya membuat sampai tiap tahun sekali cek dan dinyatakan uh, kondisinya baik ya ini wah luar biasa menurut saya uh, contoh kedisiplinan ketekunan konsistensi ya dalam menjaga kesehatan oke kita langsung masuk di tanya jawab sekarang ya saya akan undang pak Baburuntu ya selamat malam pak Baburuntu Selamat malam, Pak Jarod. Ya, Ini di Jakarta? Ya, ada di Jakarta, Pak. Dan Sekarang sudah pindah Jakarta, Pak, ya? Belum. Hah? <laughs> Masih Cuma karena ada beberapa pasien yang mesti saya observasi. Mereka yang sementara menanti kemo, ada juga yang sudah di kemo, dan mereka perlu diobservasi langsung secara... Uh, ini apa namanya? Uh, ada pendampingan yang uh, terus-menerus untuk terapi jus mereka. Maka, saya ada di Jakarta, begitu, Pak. Oh, tapi tetap domisili yeah. utamanya tetap di Manado, yeah, ya? tetap di Manado. Jadi, saya ada pasien dari Medan, ada pasien dari Kalimantan sekarang, ada juga dari Bogor, dan dari Bogor itu kanker usus. Ususnya tinggal 1 meter 30 puluh senti wow. selama lima tahun dipotong terus. Wah, wow, wow. tapi okay. dia tetap bermaksud tidak mau kemo dan ya masih survive uh, up and down begitu dan ya so far uh, sekarang kondisinya lebih membaik sebelumnya sudah stuck dari apa namanya uh, kolostominya sudah nggak bisa buang kotoran sekarang sudah bisa. Oke, okay, saya akan mulai membaca menjawab uh, membacakan pertanyaannya. Selamat malam Pak Pak Frederik yang jus apa yang cocok untuk orang yang memiliki kista dan miom di rahim? Karena menurut dokter solusinya hanya operasi. Ya. ya. Benar. Jadi begini, kanker jadi tipe kanker berbeda, intervensinya juga berbeda. Jadi kalau tebak-tebakan nah itu oh, akan wow. jadi problem. Jadi kalau dokter suruh operasi bagi saya berapa besar kistanya itu dan nah, uh, uh, apa namanya? Seberapa berbahaya kistanya itu? Jadi bagi saya saya menerima integratif ya. Kalau masanya sudah membesar ya dipotong. Kemudian diambil tindakan secepatnya Uh, kalau di tahap awal, stadium-stadium uh, awal, uh, intervensi dengan terapi jus, dengan herbal, cepat sekali remisi. Hmm. Tapi kanker kalau sudah stadium lanjut itu kejar-kejaran. Hmm. Seberapa kuat Anda minum? Koationg tadi itu 8 gelas. Saya aja kasih 4, belak, 4 gelas aja, itu engker-engkeran orang Jawa bilang. Ini pasien yang saya observasi hanya dua gelas jus sayur, dua gelas jus buah tuh enak, jus sayur nggak enak itu udah lambungnya udah problem karena pikirannya problem gitu. Hmm. <laughs> yang bisa seperti Koationg itu bisa lapan karena dia ikut Gerson terapi dan itu yang benar 8 sampai sembilan gelas itu harus dua sampai sampai lima liter. Saya biasa kasih di awal-awal ada yang sudah survive 14 tahun, kanker lidah, ada triple negatif breast cancer, ada yang sudah dikemo dua kali, kanker limfoma di leher, kemudian cipto kusumo, hands up karena hatinya bengkak. Tahun 2000 sampai sekarang masih bertahan. Wow. Karena mereka minum 7 gelas. Wow. Nah ini jadi problem. Ada banyak orang uh, berkonsultasi dengan saya dan minum jus. Tapi saya tahu untuk mencapai 4 gelas satu hari itu engkeran-engkeran. engkiran ya. Ya, Mau betul. 5 gelas, mau 6 gelas, jadi ini perlu komitmen. Karena itu saya katakan, kalau tidak mencapai jus terapi, mohon maaf, kanker menang. Dia tidak bisa dihambat kalau dia sudah ada di Stadium 2. Ya, kalau jadi... tidak mencapai tiap dua jam kita tidak jenuhkan dengan fitokimia untuk menghambat perkembangannya masuk dari herbal, masuk dari jus, dan yang jadi problem adalah lambung. Ya, Hanya orang-orang tertentu yang punya komitmen yang luar biasa yang kemudian akhirnya bisa. Nah, karena itu saya katakan saya berhati-hati untuk menjawab. Karena itu, uh, jadi begini, sederhananya saya mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak boleh bikin rumus ABC gitu, ABC juice untuk kanker ini, jenis kanker. Bahkan kanker yang sama, contoh ya saya mau katakan. Koationg, saya uh, tidak tahu dia mutasinya apa. Tapi kanker paru, adenokarsinoma paru yang mutasinya EJFR, AXX18, ya kemudian mengembangkan uh, mutasi itu mengembangkan uh, terjadi protein tertentu untuk membentuk folat yang tinggi dia tidak bisa minum ah ini dia ada satu klien saya yang kemudian folatnya meningkat jadi dia ikut protokol saya udah 3 4 bulan kemudian dia report "Assar kok proto apa folat saya sekarang meningkat begitu tinggi?" terus saya tanya kamu nya apa ini, adenokarsinoma? Iya, kamu EJFR kan, dipakai terapi target apa begini. Oke, kalau begitu saya bilang sekarang stop. Semua sayuran hijau berhenti dulu. Dan dia jadi frustrasi karena mau makan sayur apa, padahal sayur itu penting. Ini yang saya mau katakan, rumitnya kanker. Seperti rumitnya kanker paru. Yeah. Jadi beda, tipe yang mutasi EJFR exon 18 pada pria dan pada wanita Beda, dia mengembangkan protein tertentu yang selalu meningkatkan, apa namanya, pola. Uh, nah, folat itu kandungan di sayuran begitu banyak. Nah, karena itu tadi dikatakan oleh koationg berapa gelas? 18 jus wortel, berapa banyak folat di situ? Dua gelas jus sayuran, berapa banyak folat di situ?" Karena dia pria jarang mengembangkan protein itu, yang namanya reseptor folat itu, dia tidak masalah. Tapi kalau pada wanita, yang tipe kanker yang sama, kemudian mengembangkan mutasi itu, itu jadi problem. Nah itu yang saya katakan bahwa kanker bukan misteri tapi rumit. Jadi hal yang umum yang bisa saya katakan selalu adalah sebagai pembuka adalah Jus buah itu yang mengandung enzim prote proteolitik semua bisa pakai. Di situ ada apa namanya pepaya, ada nanas, ada apa namanya ada papain, ada karpainnya, ada apa namanya teobromin, ada proksenin. Ini enzim enzim sistemik yang akan melunakkan protein dari sel kanker sehingga itu memudahkan sel kanker itu untuk diserang. Ya jadi pelapisan pertahanan pertamanya di pagi hari sudah dilunakkan sehingga fitokimia lain bisa dihajar. Nah untuk fitokimia lain saya harus menghitung seperti itu. Iya jadi ya. jadi tiap, intinya sama, setiap kankernya apa tiap pasien pun berbeda-beda ya Pak ya. Ya berbeda Pak setiap pasien berbeda. Jadi yang contoh diambil, saya kasih contoh sederhana karena berkaitan saya punya dua contoh akhir-akhir ini untuk, tadi kan dibilang MIOM dan lain, nah oke okay. kakak ipar saya MIOM cuma dianggap MIOM sebab tidak ada pemeriksaan tindakan selanjutnya tahun 2013 datang ke apartemen dan kami intervensi, oke okay, singkatnya MIOMnya terkendali sekarang MIOMnya kembali lagi, bulan lalu pak datang lagi ke sini pas kami ada di sini, saya intervensi nyeri hebat, luar biasa sudah ada kista di ginjal. Ya. Ah, kemudian dia udah pucat, HB kan hilang. Kemudian nyeri, luar biasa. Kemudian saya intervensi. Sementara saya punya pasien di luar sana, punya kanker endometriosis, sudah di kemo 2 tahun yang lalu, kemudian resisten. Kankernya balik lagi di kemo enggak mempan. Setelah dua tahun. Dokter ganti kemo, masanya membesahan Mau diganti lagi, dia menyerah. Kemudian cari saya dan intervensi. Sampai saat ini, dia masih bergumul dengan rasa nyeri. Kakak ipar saya sudah berhenti dua minggu yang lalu. Enggak nyeri. Sudah bisa jalan. Mayanglah sudah nyanyi-nyanyi. Dan sudah tidak terlalu pucat. Nah, jadi, seperti itu Pak. Jadi, karena mungkin kakak ipar saya continue saya awasi tiap hari. Dia nyeri, rasa mual, saya hanya berdiri di pintu kamar, saya bilang begini, kepada uh, kakak ipar saya minum. Minum dan berdoa, tengking perut anda, minta kepada Tuhan, agar supaya bisa terima itu jus, sebab itu obat. Jangan pikirkan baunya rasa mual, atau habis minum nyeri, habis minum memang nyeri. Seperti orang dipikir kalau sudah kemo kanker nggak akan nyeri lagi. Ada setelah dikemo nyeri, tapi karena dikasih obat anti nyeri. <tuh>. Saya tangani ini ada kanker selkoma Sudah kemo, sudah pakai terapi target, masih pakai patch. Apa namanya? Duragesic. Apa namanya? Apa namanya? Eh uh, Duragesic itu adalah patch plester yang mengandung heroin. Per 36 jam. Kalau heroinnya mulai turun dosisnya berteriak dia nyeri, nah jadi saya bilang ke kakak ipar saya minum waduh dia nyeri, habis itu terputar-putar dan lepas saya bilang, dengar lagu rohani atau berdoa, jangan pikirkan sakitnya, minum aja nah setelah dia minum nggak bisa tidur, nyerinya nggak bisa tidur saya bilang, nanti ditebus tidurnya pokoknya bertahan aja sekarang sudah, bebas nyerinya udah nggak ada, padahal ada di kandungan ada di ginjal dan dia itu mantan stroke. Sekarang yang luar biasa kakinya udah lurus jalan. Padahal mantan stroke. Sementara ada beberapa yang kanker di luar sana yang tipenya sama, Pak, nyeri, meratap dengan nyeri. Sebab saya nggak tahu dia bisa minum jusnya seperti itu atau perlu diancam-ancam dalam tanda kutip ya, ancam positif, Pak. <laughs> Oke. Okay. Jadi, iya, yeah. iya. Yeah. Oke, okay, sebelum saya jawab membaca pertanyaan berikutnya, mungkin ada berita dari saya ya. Saya tuh berapa belas terima berapa belas WA dari teman-teman penyintas kanker yang terutama rajin olah nafas Wim Hof saat nyeri ya. Jadi juga ketika menghadapi kemo juga pasca kemo saat nyeri-nyeri itu langsung olah nafas Wim Hof dua. Karena memang di bawah 2 itu dikenal memicu interlekin 10-nya naik dan menekan interlektin 6 dan interlektin 3. Itu anti nyeri, anti inflamasi, anti peradangan. Dan itu beberapa belas orang, sampai saya nggak nyatetin satu-satu, ya, tapi nyerinya hilang. ya Saya punya pengalaman sendiri, bukan kanker, tapi istri saya yang menikusnya robek dan lututnya bukan nyeri lagi, nyutan-nyutan dan sakit, itu saya bilang tidak usah minum obat anti nyeri. Saya bilang sehari dua kali Vimpov 2, bahkan waktu nyarinya luar biasa tiap dua jam sekali olah napas Vimpov dua. Saya mau saksikan bahwa sampai sekarang dia bisa naik bukit 9 kilo jalan kaki naik turun tangga itu sakit lututnya sembuh itu tidak pernah minum satu butir pun anti nyeri ya. Jadi teman-teman yang belum praktek olah nafas, saya saya provokasi anda. Ya, buktikan miracle of bread. Buktikan keampuhan olah nafas. Anda bisa hilangkan rasa nyeri tanpa obat anti nyeri, Ya, karena obat anti nyeri itu yang paling tidak paling bagus buat ginjal, yaitu setahu saya dari banyak dokter yang saya jumpai. Jadi, anda bertahan olah nafas, ya, tiga menit aja, anda bertahan dengan olah nafas. Waktu, waktu nyeri itu datang, ya, hanya pengalaman yang meyakinkan anda. Kalau Anda tidak tapi begitu Anda punya pengalaman seperti orang mau berenang, itu kalau belum bisa, belum tenggelam, malah takut tenggelam. Anda nyelam sekalian, jejak ke atas, merasakan gimana rasanya melayang di air dan ternyata tidak tenggelam, ketakutan tenggelam hilang. Nah, rasakan gimana Anda menangani nyeri tanpa obat. Begitu satu kali Anda mampu, itu Anda akan punya pengalaman tuh kuat, bukan cuma sugesti lagi. Karena Anda punya pengalaman mengatasi nyeri. Ya, saya sakit gigi, nih, giginya akarnya patah, sudah 4 tahun lalu. Saya sampai sekarang tidak dicabut. Tidak pernah obat anti nyeri, satu pil pun saya minum, tidak pernah nyeri lagi sama sekali. Ya, jadi Anda bisa buktikan dulu, ya nanti Anda kontak saya lagi, atau kalau mau tanya saya, khusus olah nafas untuk anti nyeri ini, Jam lima anda masuk zoom, anda boleh tanya saya. Tapi jangan praktek, eh, jangan tanya kalau nggak praktek. Ya, anda praktekan, nanti anda ngalami apa, anda, anda anda tanya, anda diskusi. Ya, oke, sekarang saya baca pertanyaan dari Ibu Esther. Selamat malam Pak Fred, mau tanya kenapa wijen tidak bisa untuk orang kanker? Mohon pencerahannya. Apa beda MCT, VCO, karena sama-sama dari kokonat? Untuk orang kanker, bagaimana kondisi orang mesti pakai VCO? Bagaimana mesti MCT? Oke, okay. okay. yeah. saya mulai dari wijen. Dulu, ah, kalau yang begini-begini lebih ini, wijen itu kandungan omega-6-nya tinggi. Ketidakseimbangan omega-6, omega-3 itu menjadi prekursor. nyeri. Jadi, oke, okay. kalau tadi apa namanya, jadi begini fitokimia itu juga men regulation interleukin 10 dan mendown regulation interleukin 6 interleukin 1b. Nah, kalau saya kasih misalnya fitokimia untuk meng-up dan mendown interleukin-interleukin yang pro peradangan itu. Nah, nyeri bisa hilang. Tapi kalau Anda masukkan terus omega 6 dalam rasio Yang lebih besar dari omega 3 Prekursornya selalu hadir Itulah sebabnya Pak Jarod katakan Tadi, makanan Dia mungkin bertahan di dalam Plasma sekian jam ya Tapi dengan bernafas Yang bisa Membangun Interleukin 10 dan kemudian Menekan interleukin 6 atau interleukin 1 1B itu Maka Tiap dua jam dibikin ya, sudah pasti nyerinya bisa diblok. Tapi kalau dalam satu hari Anda kesenangan makan wijen, saya yakin tiap jam pun Anda olah nafas, nyerinya juga akan bertambah. Jadi itulah sebabnya ini di tingkat molekuler ya. Jadi saya bukan lihat wijennya atau apa, tapi wijen bagus, kadang-kadang saya rekomendasi wijen, misalnya pada orang kanker usus, untuk mengambil kalsiumnya di situ tapi dalam batas tertentu. Kemudian saya suruh telan dia omega-3 untuk buat keseimbangan. Oke, okay, di situ poinnya. Memang wijen enak jadi humus. Ada orang lain saya suruh wijen banyak untuk ambil humusnya. Saya mau ambil kandungan kalsiumnya, tapi untuk menyeimbangkan dengan apa namanya omega-6-nya, dia harus tambah omega-3-nya. Oke okay. hmm. Baik, baru ke apa beda kan dari kelapa. Ada VCO, ada MCT. Yang saya lihat bukan minyak kelapanya molekul yang ada di minyak itu. Mau minyak kelapa, mau VCO, molekulnya sama asam lemak jenuh, saturated fat. Ya. Ada asam palmitat, ada asam stearat, ada asam... apa namanya... miristat, dan sebagainya. Jadi, nama-nama asam lemak itu. Tapi waktu dia sudah mengalami saringan molekuler, kemudian cuma diambil rantainya menengah, pendek dan menengah. Karena itu disebut medium chain triglyceride, MCT. Berarti yang long chain-long chain itu seperti palmitat sudah dibuang. Nah asam palmitat ini membantu pensinyalan molekul kanker. Dan belum ada saya tahu yang zoom itu. Nah, asam palmitat, dan saya sudah berjanji, saya akan sum khusus palmitat ini. Palmitat ini belum lama, baru 10 tahun ini, sementara ongoing research. Semua kanker sudah diblok dengan obat kemo berbagai arah, tapi kanker waktu diblok, dia tidak dapat protein, waktu diblok, dia tidak dapat karbohidrat, maka dia akan gunakan asam lemak dalam metabolismenya. Sebagai sumber energi dan untuk pembelahan, dan asam lemak yang dia pakai adalah palmitat. Palmita empat ada di minyak kelapa sawit, palm oil. Itulah sebabnya saya punya asumsi. Sayang, riset ini di waktu saya ngambil S 3 saya nggak fokus di sini. Kalau saya fokus di sini saya bikin apa, apa namanya tesis baru. Mengapa kanker berkembang begitu banyak dan sulit bertahan karena industri minyak palm olive itu. Eh, palm minyak palm bukan olive ya. Kalau minyak olive tidak punya palmitat. Hmm. Kalau minyak kelapa sawit palmitatnya bisa maksimal 47 persen, 30 sampai 47 persen. Minyak kelapa mau visi mau minyak kelapa dimasak dengan panas uap air 10 sampai 12 persen. MCT nol. Oke. Okay. Karena itu kenapa saya menganjurkan MCT. Oke, jelas sekali. Ya, Malam Pak Frederick, Pak saya sudah menjalankan protokol dari Bapak. Cuma sekarang saya terapi oral kapsitabin. Apakah tetap bisa konsumsi quercetin, omega-3, enzim medica, dan vitamin D3? Oke, jadi uh, Bapak boleh WA saya. Nanti WA saya KPC Tabin dipakai bersama dengan apa dan dosisnya berapa banyak? Ya, tolong di WA saya ini terlalu teknis. Oke. Okay. Agar supaya suplemen-suplemen uh, yang saya anjurkan itu apakah dosisnya tetap, dikurangi atau malah saya akan naikkan. Hmm. Mau tanya, apakah kanker payudara boleh makan sayur bayam, kangkung yang berwarna putih, sawi putih, dan sayur yang berwarna putih? Bayam, kangkung berarti hijau, sayur berwarna putih. Kanker payudara bisa. Oke, okay. cukup jelas. Tidak ada masalah. Bagaimana mau konsultasi meal plan? Ya, kalau dengan saya tidak, saya tidak memberikan meal plan, tapi saya mengarahkan ngambil genomic diet untuk dapat meal plan dari genomic diet. Kalau untuk bawa Boruntu, ya nanti di akhir sesi ini saya tulis lagi di bawah uh, nomor WA uh, beliau ya, untuk konsultasi. Tapi setahu saya, nih antriannya panjang sekali, ya Pak. Ya, bukan panjang, Pak. Tiap hari saya hanya mampu empat protokol, Pak. Oh, Oke, okay. saya itu... mesti berhati-hati supaya uh, setiap orang spesifik hmm. tidak sama. ya. Sebab uh, manusia itu rumit, bukan hanya kankernya rumit, Pak. Kankernya sama, jenis kelaminnya sudah sama, golongan darahnya sama, tapi pencernaannya, Pak, problem tekanan darahnya, Pak, problem begitu loh. Yeah. Kemudian psikologisnya, Pak, problem begitu loh, dia nggak bisa minum jus seperti itu. Ada, Ada yang nggak bisa minum, Pak, jus pepaya, Pak. Karena dia punya pengalaman masa kecil, pepaya tuh makanan burung betek dan bau pup. <laughs> Padahal saya perlu enzimnya. Jadi ini, Pak, yang jadi rumitnya di situ, gitu loh. Tiap-tiap orang itu. Mendesain yang harus dia gunakan, kontinu, terus menerus saya batasi satu bulan, kan, Pak. Tapi dalam satu bulan itu, Pak, yaitu pertempuran bagi dia. <laughs> Oke... Okay. Kalau saya hasil, oh ya, saya mau tunjukkan dulu tadi teman apa, Bu Esther yang nanya mengenai MCT dan VCO ya, itu sebenarnya pernah dibahas yang di sini di judulnya nih, lemak kawan atau lawan, ya Pak Frederick mau lemak modul 18 strip 5, lemak at, lemak itu kawan atau lawan, nah ini saya ingat benar dibahas mengenai VCO dan MCT ya. MCT juga sebanyak dibahas di kalangan diabetes, karena bagi orang-orang diabetes yang low-carbo, maka MCT, medium chain tadi, menengah dan pendek, itu penting banget supaya tidak lemes ketika karbonya rendah maka paling gampang dibakar ya yang rantainya pendek, yaitu MCT jadi kalau bahasa awamnya ya MCT itu lebih sari daripada BCO, maka harganya juga lebih mahal ya. karena hanya dipilih yang Lantainya pendek dan tengah ya. menengah. yang tidak enggak ada. itu dia kenapa harganya lebih mahal ya. Kalau yang enggak punya sakit macam-macam hanya untuk sehat-sehat aja ya itu aja makan kelapa tua itu dikasih. Makan kelapa ya silakan gitu. <laughs> Jangan takut kena cacing kremi itu hanya bentuknya aja mirip tapi enggak ada hubungannya. <laughs> Makan kok apa ntar cacingan? Apa hubungannya? Kecuali caklapan. Hubungan Tidak ada, ada hubungannya. Iya. Bentuknya aja kayak kremi gitu ya. Tapi bukan berarti makan pak kelapa yang diparut di dalam perut jadi cacing kremi. Ada ada aja ya. Oke, kita baca lagi lanjut. Saya Guno, penderita kanker tiroid. Bagaimana diet jusnya? Apakah saya bisa dapat? konsultasi ya ini apa secara umumnya dulu kalau kanker tiroid jadi kanker tiroid saya sementara uh, terapi juga protokol saya beri untuk orang kanker tiroid dan itu up and down gitu kan karena itu saya perlu detailnya uh, jalan kira-kira dua -kira bulan tiga bulan dia mulai stuck lagi Kemudian dia punya hyperthyroid mulai naik lagi karena itu saya change ubah protokolnya. Nah saya perlu tahu jadi riwayat seseorang dia kanker thyroid nah setelah dia kanker thyroid kemo, dia pakai apa dan sebagainya baru saya bisa desain. Nah tapi tadi yang papaya nanas apel itu bisa dikonsumsi jus berry itu bisa dikonsumsi. Yang berry berry itu nanti di YouTube saya enggak tahu YouTube nomor berapa saya lupa ya tapi saya tahu saya sudah bicara di YouTube dengan Pak Jarot itu mengenai jus beri-berian itu ya. itu bisa digunakan ya ya ini ada pertanyaan yang teman-teman saya sarankan nanti minggu depan ditanyakannya ke Dokter Gentiani Nanere karena beliau dokter functional medicine khususnya untuk sistem imun dengan menggunakan misalnya termasuk terapi ozon, lalu sodium ascorbat itu beliau banyak berkecimpung di situ dalam penanganan kanker di klinik yang namanya Palm Tree itu, itu klinik dulu punya Pak Roy Tir tadi dihibahkan ke Dokter Genti ya tapi kalau masalah uh, menaikkan oksigen dalam darah daripada terapi ozon mahal-mahal kalau menurut saya ya Olah nafas dalam 20 menit Anda bisa tes saturasi dari 95 ke ya. 97, 97 jadi 99, 98 jadi 100 persen. Ngapain mahal-mahal, ya kecuali duitnya banyak buang. Gitu, ya. Setuju. setuju, Pak. Jadi saya juga selalu tekankan itu. Mm -hmm. uh, modalitas terapi itu kalau tujuannya hanya untuk menaikkan level oksigen. Agar supaya oksigen yang tinggi itu membunuh sel kanker, yang paling murah yaitu modalitasnya. Olanafas udah. Olah nafas. yaitu poin dalam 20 apa namanya. menit dijamin naik 2% dalam 20 menit. Anda ikut praktek aja langsung praktek, Praktekkan Wim Hof 1 3 jam sekali, 2 jam sekali nggak apa-apa Wim Hof 1. Nanti sudah itu sudah jalan 2 3 hari masuk Wim 2. Saya ini paru-paru bronkitis 9 tahun, teman-teman ya. Jadi saya punya saturasi hanya bisa 95, 94, 95 itu belasan tahun. Sampai dokter itu marah sama saya, suruh ke dokter paru-paru, dan saya bilang, saya sudah sembuh dari bronkitis. Iya, tapi paru-paru bapak bercak-bercak putih, maka saturasi hanya bisa 95. Dalam tiga bulan, satu serai saya sekarang 100, dicek 95, olah nafas 100, suatu waktu dites 98, 99, olah napas sebentar 100. Jadi saya mengalami perbaikan paru-paru, yang dokter aja bingung-bingung dalam tiga bulan orang bisa saturasi rata-rata 95 menjadi 99 dan 100. Nah kalau saturasinya 100%, itu pH pasti tujuh koma Nah Anda tahu sebagai orang kanker kalau pH itu tujuh akan membantu cepat sekali dalam menghambat pertumbuhan kanker. Jadi, kalau saya sih menyarankan, Anda tiga jam sekali olah nafas. Simak kesaksian orang-orang yang bahkan dengan radikal berani, nggak kemo nggak radiasi. Menurut saya, itu waduh, tapi Anda nggak bisa hanya ambil nggak kemo nggak radiasinya. Mereka olah nafas tiga jam sekali, dan satu tayu kan harus sampai satu jam, satu jam. Ya anggap aja, berbaring di rumah sakit juga berjam-jam. Jadi, kalau Anda emang serius gitu ya, Anda harusnya dua jam tiga jam sekali olah nafas, tapi kecuali sekali lagi ya. Kalau misalnya, dopa, ngeden-ngeden, duit saya banyak banget kok berlimpah-limpah, sultan, duit saya nggak ada serinya, ya menurut saya silahkan terapi oson, terapi ini, terapi itu. ya Tapi bagi teman-teman yang lain, yang dalam sisi keuangan pas-pasan, Anda bisa skip yang Anda bisa tanpa biaya. Karena Anda bisa dengan alat yang gampang, oximeter aja Anda buktikan. Atau Anda sebelumnya, ke rumah sakit dulu silahkan anda ke rumah sakit tes gas darah dalam gas darah itu ada ph darah ya lalu dites berapa olah nafas sehari dua hari tiga hari anda tes lagi kalau anda masih misalnya kayak ragu-ragu kehebatan olah nafas tapi ayub tuh berkata nafas yang maha kuasa itu menyembuhkan aku jadi Nafas ya. itu luar biasa, ya nafas dari Tuhan itu luar biasa, Ada praktek dulu sebelum Anda, eh, dulu sebelum saya kenal olah nafas, memang mertua saya sakit lutut dan terapi oson, dan sakit lututnya sembuh, tapi istri saya sakit lutut saat saya sudah ngajar olah nafas, maka istri saya cukup dengan makan bunbrut, tambah glukosamin dari kolangkaling, jadi Kolak kolaknya dari bone brut, olah nafas. Udah itu aja tiga itu aja. Itu hasil MRI dan Ronson meniskus robek. Dokter harga mati suruh operasi. Kita tidak operasi. Jadi olah nafas kami mengalami ya bagaimana saya juga frozen shoulder. Tidak ada kata operasi, sembuh nih. semutan kebas, hilang semuanya ya. Frozen shoulder sembuh. Jadi teman-teman pikirkan ulang untuk menghemat uh, terapi ya osonnya dengan pola nafas, duitnya bisa untuk yang lain. ya Selamat malam, Pak Frederick. Saya kanker endometrium stadium 1 dan disarankan histerectomy total. Tapi karena satu hal, saya tidak ambil operasi diet atau meal plan apa yang harus saya lakukan supaya tidak bertambah stadium atau metastase. Uh, jadi kembali, Anda harus isi assessment, kemudian baru saya bisa desain protokol sebab Anda telah berkomitmen untuk tidak mengambil jalur medis reguler. Kalau Anda mau mengambil jalur medis netropatik, jadi intervensi nature itu alam, patos itu penyakit, dengan sarana alami, maka Anda harus mengikuti prinsip good news. Pertama, percaya kepada Tuhan. Kedua, temperance, belajar mengendalikan diri. Langkah ketiga adalah open air, olah nafas. Jadi, Anda baru kemudian daily exercise, itu semua modalitas yang murah yang ada di alam. Jadi, saya tidak mengajarkan hanya jus dan makan. Saya mengajarkan good news, lifestyle. Jadi, lifestyle medicine. Jadi, perubahan. Bahkan lebih dari itu, core-nya adalah percaya kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan agamamu. Ya. Nah, untuk kan tadi ada G God ya, percaya Tuhan. Lalu O-nya apa, Pak? O berarti temperance, belajar Obey mengendalikan tempran. diri, mengendalikan ah. pikiran, emosi, ah. kerjaan, tidur dan sebagainya itu pengendalian diri. Berarti olah hati, olah pikir tuh, Anda bisa olah di ke saya gratis Baru juga. olah nafas Terus yang ketiga, opener, Pak. Olah nafas gratis juga. Jadi teman-teman orang diambil dari daily exercise. D-nya nah, daily exercise, olah fisik. Jadi good, itu yang disebut good. Baru jadi, nanti news-nya, baru nutrition nanti yang kelima, nah, Pak. Makanya kan enak ya. Jadi biar kerjaannya Pak Anwarunto juga lebih ringan. Saya bantu ngajari olah nafasnya. Saya bantu ngajari olah pikir, olah rasa. Makanya juga banyak yang Uh, saya lihat kalau olah nafas kadang yang ikut banyak banget begitu mulai inner healing yang ikut sedikit padahal kekuatan kebatinan itu juga luar biasa kekuatan batin itu ya. luar biasa untuk kesembuhan teman-teman itu gratis kok teman-teman tinggal ngikutin rekamannya aja kok modulnya sudah ada ya dan jangan tanya pak yang inner healing audionya mana yang namanya inner healing tuh yang di healing itu perasaannya. Nggak usah pakai audio. Anda dengerin ceramahnya, Anda berdoa, Anda mendoakan yang kecewa sama siapa, mendoakan bahkan orang tua, pemulihan relasi. Jadi simak pengertiannya. Karena itu berhubungan nanti dengan kalau Anda simaknya akan Anda tahu kenapa berhubungan sama. Ya, saya saya mengerti Pak. Kenapa mereka bertanya inner healing perlu audio? Hah? Ya itu kan. Uh, new F Movement, punya hmm. metode iya, yeah. iya. Yeah. Jadi, kalau emang yang olah nafas bimbo, ada audionya, olah nafas kan tarik buang, tarik buang. Nah, kalau yang inner healing, anda simak pelajarannya supaya hatinya yang dirubah, hati dirubah tadi itu yang Pak Wawenduro katakan. Jadi, sebenarnya kita ini satu, satu ilmu, satu aliran, teman-teman ya, supaya teman-teman dapat gambaran keseluruhannya untuk sembuh dari kanker ini yang namanya jus ini, jus itu, itu salah satu pilar saja. Iya, satu betul. Pilar, gitu salah loh. satu pilar. Ya. Artinya begini Pak, minum jus, olah nafas, tapi kalau hati tidak berubah Pak, Hati yang gembira adalah obat yang manjur, Pak. Kalau ya, hati nggak berubah gimana? <laughs> saya ini ya memang mungkin berbeda ya diabetes dan kanker, tapi ada kesamaannya sama-sama sakit. Sudah diet, sudah olahraga, tidurnya cukup, tagihan belum kebayar aja gulanya naik. Tukang tagih datang, gulanya naik. Makanya sebelum saya sebelum saya lakukan. Apa lagi? Ya, jual hartamu, bayar utangmu. Ya, itu ya gula ya fluktuatif terus gitu ya. Nah, utang saya 17 miliar sampai akhirnya saya harus jual aset senilai 140, teman-teman. Saya jual hanya 22. Bayangin tuh. Ini aset senilai 140 hanya dijual 22 demi pihak bisa bayar utang. Karena begitu utangnya lunas, walaupun saya kehilangan besar sekali 100 miliar lebih, ruginya untuk jual itu, tapi begitu utangnya lunas. Bisa ketawa, tidurnya pulas, gulanya ya betul, iya itu penyembuhan pikiran, <laughs> gulanya stabil gitu loh, ya, ya. besar gitu. Nah, bisa pikir kanker juga hampir sama lah, pasti begitu ya. Nah, makanya kita jadi, harus menekan betul, iya betul. Ya, Jadi kita kan pasti kalau namanya seminar kanker, ini yang diuplok ya, jus eh, ya, terus udah deh, atau kemonya obatnya, tapi sekali lagi sebenarnya untuk kesembuhan kanker tuh kok saya percaya banget ya good newsnya nya Pak bahwa untuk ini atau pola hidup sehat saya tuh yang olah hati, olah pikir, olah rasa, olah tidur ini, ini semuanya ini berhubungan dan sama-sama pentingnya teman-teman. Ya, ada teman-teman coba deh banyak pilar mana yang belum nih? Misalnya olah nafasnya belum. Soalnya gini, saya tuh ketemu temen juga yang walaupun bukan kanker gitu ya. Minum makanan ini, makanan itu gitu. Kayak makanan itu, kayak masuk mulut ke perut, jadi BAB gitu. Karena metabolismenya enggak bagus, begitu olah nafas, metabolismenya bagus, makanan dimakan, jadi obat. Kalau nggak ya jadi BAB itu aja. Jadi, betapa pentingnya metabolisme itu lewat olah nafasnya, olah hatinya, hatinya tentram, tidurnya pulas, boleh, nah, jusnya boleh di... saya komentar, komentar sedikit, Pak. Saya tambahkan contoh ya. ya. Kenapa saya masukkan di poin ketiga, misalnya uh, apa open air atau olah nafas itu? Kita bernafas satu kali 24 jam terus menerus. Ya. Kita minum air hanya delapan gelas minimal, maksimal 3 liter. Kita makan hanya tiga porsi sampai empat porsi. Anda lihat nilai pentingnya, kita tidur hanya 6 sampai delapan jam, tapi kita bernafas satu kali 24 jam tidak bisa berhenti. Ya. betapa penting nafas itu belum dimasuki oleh kedokteran reguler sedalam-dalamnya ini yang tertinggal. Okay. Ya, jadi dan kita dalamin ya sampai 17 modul tuh teman-teman simak ya teman-teman kanker tolong simak modul 1 sampai 17. tuh saya bikin urut ini kenapa nafas ini nafas segitiga kenapa buangnya lebih pelan lalu yang ini karena emang apalagi kalau nanti teman-teman mau ikut ya tapi ya berbayar ya dengan nafas ritme itu kanker kita 30 31 modul jelasin olah nafas untuk kanker saja itu akan detail sekali tapi di luar yang itu bagi teman-teman yang enggak ada biaya kan itu tiga setengah juta ya untuk dapat 10 modul sebelum camp 8 modul setelah camp 21 modul jadi totalnya itu 39 sebentar 10 tambah 21 31 tambah 8 39 modul tapi teman-teman yang tidak ada biaya jangan-jangan khawatir ya ikutin aja yang pola hidup sehat yang gratis itu gitu ya. Tapi memang kadang-kadang yang gratis itu nggak dihargai nggak disimak. Jadi ada banyak ada, ada, ya. ada, ada punya buat saya Pak. Jadi ada orang yang ini, Pak saya kelewatan dulu nih. Saya mau ikut yang bayar aja deh gitu. Ya begitu tak suruh jadi, bayar 5 juta jadi, ya mau gitu ya. Jadi <laughs> Pak memang sekarang orang berpikir kalau gratis Pak itu tidak terlalu berharga. Jadi mesti ada nilainya begitu, baru dihargai. Oke, okay, uh, saya mau kasih komentar sedikit mengenai, sederhananya, satu mekanisme ini, mengapa irama dari nafas itu misalnya mempengaruhi, terjadi perubahan contoh yang satu ya, mengapa dia mengasamkan atau membasahkan darah. Ada mekanisme alami, dunia kedokteran reguler pun tahu, itu namanya pertukaran klorida. Hmm. Jadi, bagaimana karbonat dan klorida itu terpengaruh dengan cara kita bernafas? Misalnya, kita menahan ventilasi sehingga karbon dioksida meningkat. Karbon dioksida itu diperlukan untuk menaikkan level karbonat. Nah, ketimbang Anda ikut, adakan kesaksian yang orang pernah tanya ke saya, "Kris itu ada penyintas kanker, suruh pakai ini apa namanya sumber karbonat ini apa namanya yang Perti sangat besar." Sodium bicarbonat. Ah, sodium karbonat. Sodium karbonat dikasih jeruk terus minum orang kanker katanya, it's okay. Tapi anda tidak minum itu terus menerus dalam 24 jam. Tapi kalau anda mengatur pernafasan anda, yang anda tahan dan buang itu itu mengatur siklus yang namanya pertukaran klorida, mengasamkan atau membasahkan darah. Tubuh yang ngatur sendiri, jadi bukan cuma oksigen O2, O2 gitu. Ada terjadi perubahan kimiawi di tubuh dengan proses olah, mengolah nafas ini. Nah, perubahan kimiawi itu sampai mempengaruhi sitokin-sitokin inflamasi. Seperti itu yang disebutkan tadi. Jadi itu pengantarnya sedikit dari saya, supaya orang tidak menganggap bahwa ah, Uh, saya juga agak alergi kalau orang terlalu menekankan satu hal. Jus saja gitu loh. Makan saja gitu loh. Ada sudah makan minum jus tapi dia punya kanker enggak mari-mari Pak karena pikirannya tidak tenang, dia enggak bisa tidur tiap malam gitu. Oke. Okay. Karena hatinya tidak tidak damai, berdamai dengan diri. <laughs> Oke, okay. Pak ini ada pertanyaan yang belum pernah ditanyakan sebelumnya sih mengenai buah merah dari Papua Pak pernah dengar? Oke, saya tahu buah merah dari Papua. Ya. Nah, saya mau komentari di sini itu ada warna merah itu ada antosianinnya, itu antioksidan bagus. Kemudian dia juga mengandung asam lemak. Nah, dia juga karena dia berminyak, nah dia punya asam lemak dan saya melihat asam lemak omega 6-nya cukup tinggi. Itulah sebabnya, maka kita harus menggunakan secara hati-hati. Artinya Anda menggunakan dalam mungkin satu kali minum, misalnya satu sendok. Jadi kalau dianggap kita mau masukkan juga antosianinnya tinggi, tapi kita juga masukkan asam lemak, omega-6 juga meningkat terlalu banyak. Jadi mungkin satu sendok, mungkin sekali makan, mungkin bergantung kebutuhan Anda, bisa dua sendok, bisa tiga sendok, seperti itu. Okay. Dia punya antioksidan, buah merah, antosianin, tapi dia punya lemak juga tinggi dan omega 6-nya tinggi. Ya, banyak pertanyaan mengenai assessment nanti sudah dikasih tahu oleh Pak Wabo Untuk, ya untuk di ulang kalau yang belum dapat balasan. Oke. Okay. Sementara saya akan menjawab, membaca beberapa pertanyaan yang supaya nanti saya bisa pilih-pilih. Kita akan break sebentar, saya akan panggil Pak Hendra untuk Uh, jus, Pak Indra, silakan, biar saya ada waktu juga sama Pak Baworunto untuk melihat-melihat, uh, membaca pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, Pak. Oh, ini Pak Indra. Ya, ya oke. Okay, okay. Ya, terima kasih Pak Jarot, Pak uh, Fredrik juga ya. Baik, saya di sini coba mau sedikit memperkenalkan bahwa jus yang digunakan untuk terapi ya, jadi kalau tidak untuk terapi memang sepertinya kok mahal gitu loh. Karena memang jus blender yang saya mau perkenalkan adalah memang beda ya. Pertama dari kecepatannya itu satu menit 32.000 kali. Kemudian mata pisaunya 6. Lalu bahannya terbuat dari food grade walaupun plastik dia itu aman ya nah kelebihan lain dia bisa dipakai untuk menjadi jus atau blender atau memasak nah itu yang merupakan kelebihannya nah ini sini kita akan lihat saksikan dulu nanti saya coba mau berkomentar lagi ya kok lucu jus bisa buat blender buat jus ya bahkan bisa masak ya kok aneh nah ini kita lihat saja ya kan Eka tolong. Nah, ini saya membuat satu minuman atau jus yang banyakkan untuk orang diabetes. Ini sangat berguna ya. Pertama, saya pasang saringannya. Di sini ada kacang panjang, ada wortel, ada pare ya. Semuanya bahan saya masukkan ke dalam. Kemudian saya beri air 100 cc. Nah supaya sayurannya itu tidak panas atau vitaminnya tidak rusak saya beri es batu Kemudian tekan tombol on-off juice start Cukup satu menit karena ditutup Nah sekarang saya keluarkan ampasnya Sisa ampasnya sedikit boleh dipakai. Nah, air yang tadi sudah disaring kita kembalikan. Sekarang saya campur dengan apel, ada brokoli dan ada jahe. Ya, kemudian kita ulangin, tutup lagi, tekan tombol on off, juicer start satu menit. selesai 1 menit baik, itulah tidak daerah lagi sudah halus semuanya, jadi smoothie terima kasih saya coba membuat susu kacang kedelai. baik saya mulai dari pemasangannya gunakan filter kemudian saya masukkan kacangnya sudah direndam 6 jam Kemudian saya gunakan eh, Yang membuat Supaya tidak berbusa Kemudian saya berikan air Air biasa saja Start Terpampang soya Tinggal start saja Nah sekarang prosesnya Lagi mendidih ya Jadi kalau diperhatikan di sini Ada tanda seperti air bergolak itu artinya sedang dimasak. aneka macam susu kacang kita bisa bikin juga mungkin dengan kita ganti dengan susu almond atau mungkin dengan susu petanitan. nah berarti udah selesai tinggal dikeluarkan di sini. tadi susu kedelai yang kita sudah masak kemudian saya tuangkan di wadah ini lalu saya tambahkan aneka kacang-kacangan antara lain asukabin dan gabar dan juga biji-bijian yang lain yang on off green biji Bian pakai green selesai saya keluarkan selesai sudah habis semuanya terima kasih ya jadi itu bapak ibu demo jus melalui video jadi kalau untuk dipakai jus diberikan saringan kalau diangkat saringannya namanya blender ya demikian juga untuk membuat susu kacang boleh dipakai saringan atau dibuka nanti terserah bapak ibu sekalian ya Nah, blender ini memang le, banyak dipakai oleh uh, Pak Freego Wuruntu untuk terapi pasiennya. Itu yang uh, sedikit tambahan, ya. Nah, langsung saja uh, ke harganya, Bapak Ibu. Ini bulan ini adalah bulan terakhir harganya dari tujuh juta setengah. Ya, Eka bisa uh, keluarkan boleh uh, atau hadiahnya. Nah, ini. Uh, hubungin uh, Pak aja dulu ya kalau ada yang perlu 0813 81884342 0813 81884342 atau di screenshot ya nanti saya juga bisa ulangin saya ulangin 0813 81884342 ya itu tujuh setengah nah bulan ini tetap saya berikan promosi uh, Potongan satu juta jadi enam juta setengah plus ditambahkan uh, hadiah kuali ya hadiah kuali stainless steel ya itu yang namanya stainless steel tapi anti lengket ya karena uh, waktunya uh, bukan yang ini ya sebenarnya ada yang stainless steel ya ya nggak apa-apa nggak usah ditampilkan nanti Pak Husen bisa jelaskan ya jadi Bapak Ibu saya ulangin untuk harganya hanya untuk tiga orang saja ya karena sudah sekian lama kami promosi jadi sekarang tiga orang pembeli pertama yang mendapatkan potongan satu juta dengan hadiah kuali stainless steel anti lengket ya Nah ini dia selisih anti lengket jadi Bapak Ibu kalau pakai kuali ini hanya sampai air mendidih saja kemudian apinya dimatikan diamkan beberapa saat mateng jadi sehingga tidak membunuh uh, vitamin yang ada di masakannya ya karena kalau terlalu lama di atas api pasti uh, rusak enzim dari makanannya jadi ini cukup sampai air mendidih ini kapasitasnya 30 cm dan ini semi presto. kalau tombol uh, tutupnya tidak dibuka bisa bertahan sampai 4 jam jadi keep warmer ya Nah ini saja uh, Bapak-Ibu Tambahan dari saya, saya kembalikan ke Pak Jarod. Terima kasih Pak Jarod untuk informasinya. Thank you. Oke, okay, terima kasih Pak Indra. Ya, banyak pertanyaan juga malam ini yang untuk olah nafas. Silahkan login jam 5.20 setiap Senin sampai Jumat. 5.20 Anda login, Anda langsung nulis pertanyaan, langsung saya jawab. Tapi kalau nggak ada yang bertanya, saya akan mulai buka 5. 30 saya baru mulai muncul ya tapi begitu saya nyalakan zoom-nya, Anda sudah mulai bisa uh, bertanya di malam ini yang sehubungan dengan olah nafas, gimana ngatasi nyeri supaya nyerinya hilang menurut saya itu gampang bukan saya meremehkan ya tapi itu gampang banget kalau namanya nyeri di sana nyeri di sini nyeri di lutut nyeri di pundak nyeri di dengkul nyeri di kepala nyeri di sana sini udah tinggal makan yang agesnya rendah dikombinasi olah nafas, dua tiga hari mestinya hilang ya tapi simak modul. Makanan yang ejis. Ejis itu nilai bagaimana sebuah makanan memicu inflamasi. Jadi kalau makanannya yang dimakan memicu inflamasi, ya susah. ya. Dan saya tetap menyarankan Anda harus berani ngambil keputusan yang anti nyeri, Anda nggak usah minum. ya, Karena juga itu nanti berhubungan sama body stretching olahraganya. Supaya Anda tahu batas sakitnya di mana. Sehingga gerakan-gerakan apa yang dihindari atau dihentikan, ketika nyerinya muncul, jadi nyeri sakit itu sebenarnya adalah batas. Oh gerakannya sampai di sini, gitu ya. Toh, kenapa saya sarankan langsung berhenti minum obat nanti nyeri? Toh dengan mudah dihilangkan. Anda olah napas bimbof dua aja dengan cepat hilang, gitu ya. Tapi jangan hanya bimbof saja ya. Makanannya terutama yang edusnya rendah. Kombinasi dua itu Anda sampai merasakan nyut-nyutnya hilang, nyerinya hilang, obatnya lepas. Anda itu akan punya mental tuh kuat sekali. Kenapa? Oh ternyata saya bisa atasin. gitu loh. Ya, tanpa punya pengalaman, budi bayang-bayangi ketakutan terus tentang nyeri, waduh nyeri sana, nyeri sini, pegel sana, pegel sini, encok sana, encok sini. Ya, segera selesaikan. Ya, supaya Anda punya pengalaman. Wow oh, ternyata saya bisa atasi, beres kalau begitu. Jadi begitu istri saya, loh istri saya itu sampai berdiri aja digotong saking sakitnya itu lutut. Jadi enggak bisa berdiri, digotong. Ya udah, setelah bisa berdiri pakai pakai tongkat. Di rumah pakai tongkat kemana-mana pakai kursi roda lepas lu kursi roda lepas itu tongkat sekarang dia jalan naik turun tangga pakai naik bukit 9 kilo aja bisa nggak ada nyeri lagi gitu ya tapi ya olah nafasnya nggak berhenti setiap hari sampai sekarang pun setelah sakitnya hilang Wimpov-nya ya jalan terus 2nya tiap pagi itu nggak boleh nggak ya jadi teman-teman ada alternatif gratis untuk mengatasi beberapa masalah ya baru yang harus bayar ya beli makanan yang antioksidan, contohnya yang antioksidan tinggi. Kita pernah seminar yang namanya jus beri itu kan setahun lalu. Itu habis seminar, besok paginya saya langsung ketik tokopedia bibit mulberry. Nah, saat saya post di wa grup ya, mulberry saya udah berbuah loh. Tiap hari saya panen dua genggam. Ini sudah tiga minggu nggak berhenti panen. Yang satu dipanen, yang kecil muncul, yang gedenya dipanen. Tiap hari panen dua genggam. Udah tiga minggu, kayaknya masih ada tiga minggu ke depan atau tiga bulan ke depan kalau tak lihat benihnya barunya muncul terus gitu. ini kayaknya Tuhan bikin saya mulberry saya berbuah sepanjang tahun ini dan saya akan cangkok ya, karena saya baru baru tanam satu pohon nyesel lah ya so, harusnya langsung, langsung tiga gitu ya sekeluarga kan saya, saya istri sama anak satu pohon satu orang cukup satu pohon saya, karena satu pohon itu saya bisa panen dua genggam sehari gitu ya nah itu kan juga murah dan ya nggak murah lagi bang benihnya saya beli yang kecil yang cuma 15.000 anda beli yang lima mungkin lebih cepat berbuah lagi. Saya beli yang belas 15000 itu cuma 20 cm. Sekarang setahun udah berbuah. ya Mungkin juga karena pupuk dari Juspro, ampasnya Juspro kayaknya yang bikin cepat sekali berbuah. Karena saya juga punya pohon, bunga, yang namanya, namanya O-ring, bunga apa itu sampai saya lupa namanya, itu sudah tiga tahun tidak berhenti berbunga satu minggu pun. Dulu setahun hanya berbunga dua kali. Dengan terapi apa Juspro dan kombinasi semprot Eco itu tiga tahun berbunga terus tidak berhenti satu bulan pun. Coba bayangin, ketika tu, tanaman dikasih nutrisi yang hebat, yang tepat, organik, tanpa kimia, ternyata mungkin bahagia kali berbunga terus atau produktif jadi berbunga terus. Makanya saya jadikan rumah saya, halaman saya ini kayak kayak lab. ya Begitu jalan, ya nanam kelor, juga kalau punya teman-teman punya pohon yang hampir mati, kasih aja daun kelor, tentang hidup lagi itu. Jadi ternyata yang bagus buat manusia, bagus juga buat tanaman ya. Bahkan saya punya teman Pak Wiryo itu kebunnya 15 hektar tuh namanya House of Bread. Punya kolam nila itu tiap bulan 9 ton produksinya. Ada ada sapi, ada domba, ada lembu itu kalau hewan-hewan ternaknya itu pada sakit tuh dikasih jamu loh. jamu tamu-tamu lawak jahit dan hebatnya itu ikan 9 ton dan juga organik semuanya apa tanaman itu 30% dijual 70% dibagi-bagi harga suka-suka ada bisa beli harga suka-suka pada hari-hari tertentu itu sudah memberkati Tangerang dan sekitarnya, ya. Jadi, oke, okay, kita lanjutkan lagi pertanyaan tanya jawab dengan Pak Frederick Warunto. Masih ada waktu sedikit, ya, untuk beberapa pertanyaan, ya. Oh, tidak perlu dicangkok. Oh iya, kalau dicangkok akan lebih lebih pasti lagi, ya. Beberapa tanaman, kalau yang di stack aja hidup, itu dikasih tanah, ya, dilukai itu itu akarnya tubuhnya cepet banget, jadi ya disetek aja hidup, gimana dicangkok gitu kan? Kalau saya cangkok itu untuk memastikan udah pasti, nah, begitu dipotong tanam langsung berbuah gitu ya. Jadi karena akarnya langsung keluarnya itu cepet banget. Tanaman-tanaman tanaman yang bisa di stek itu begitu anda cuma dilukai aja, ya nyangkoknya gitu ya, kasih pakai plastik, udah kasih tanah, udah itu dalam waktu satu minggu akarnya keluar tuh. Kalau saya memang sarjana pertanian ya, jadi kalau cangkok mencangkok, setek-mencetek, okulasi, okupasi, tempel menempel, itu saya bisa satu pohon itu datangnya satu, tiga cabang, bunganya tiga warna, Gitu ya, karena emang ya itulah kesarjanaan saya ya. Kalau olah nafas ini hobi. Oke, okay, kita lanjutkan lagi beberapa pertanyaan karena banyak banget saya akan pilih-pilih ya terutama yang yang bisa dipakai secara umum ya, secara umum. Uh, Oke, okay, ini ada pertanyaan to Pak Paweruntu. Pak Paweruntu selain yang di channel saya ya. Bapak punya channel YouTube apa, Pak? Oh, suaranya masih hilang, Pak. Suaranya suaranya off masih off suaranya masih mati uh, masih merah masih itu kepencet oi oh, bentar ini bisa oh tunggu tunggu tunggu tunggu jangan-jangan keluar ke tekan tadi ke itu ya ke tunggu oh tadi ke keluar nggak jadi itu apa namanya kos <laughs> yeah, ah, ya ah yeah. uh, tuh ya ya jadi ketika dia nama saya Fredrik Wawuruntu di YouTube nanti keluarkan. Good news ya Pak ya. Ketika, uh, uh, nama saya aja, Fredrik Wawuruntu, nanti keluar yang... Macam-macam ya. Macam-macam di situ. Dari berbagai channel ya Pak ya. Yang berbagai pasti nanti. channel ya? keluar. Iya, Saya belum pasti... punya channel sendiri sih. Ah, Oke. Okay. Ya, saya ya, biasa Pak. diundang, berbicara di ini, belum belum punya channel sendiri. Jadi, di mana-mana gitu. Ya, yang pasti Bapak Ibu kalau di channel saya, namanya Inspirasi Jarot Wijanarko, ya. Ini saya tunjukkan ya, Inspirasi Jarot Wijanarko. Ini, ini, saya tunjukkan channel saya nih, ya. Saya punya channel namanya Inspirasi Jarot Wijanarko. Ini dari tahun 2009, ya, dari tahun 2009, Inspirasi Jarot Wijanarko. Nah. Di sini kalau misalnya masuk channel saya lalu itu ke uh, playlist itu kombinasi yang jarang itu kombinasi nah, harus mati di playlistnya ini nanti ada khusus Pak runtu gitu ada ya ada body scan olah nawas fibof lansia sehat lalu sekarang ada marriage healing pola menu Ibu Elizabeth Subrata nanti ada ya PCM kalau emang memang kalau di tempat saya playlistnya kebanyakan banyak banget tapi ya semuanya ada ya yang pasti kalau ketik nggak saya aja ketik tadi ya Pak waworuntu ya Pak waworuntu gitu ya. Nih kita prakain ya. Nah, tuh banyak banget kan tapi nanti yang kayaknya yang bakal muncul di atas yang di channel saya tuh. <laughs> Karena lihat yang paling atas yang makanan sehat untuk kanker yang lihat 108.000 ribu ya. protein dan karbohidrat diabet sepuluh ya, 10.000. Nah, ini protein dan karbo untuk kanker udah dilihat 14.000. Nah, ini yang soal MCT tadi itu, MCT VCO, apa bedanya uh, Wijen itu di lemak. Lemak itu kawan atau lawan? Nah, ini ada yang ada yang kata klinik. Nah, ini channel yang, yang lain, Pak Wabrunto juga ngisi ya. Jadi kebenar tetap aja kata Pak ket, nama Pak Wabrunto nanti muncul ya. Sistem imun untuk kalakan kanker. Berarti di channel saya juga tuh dilihat 30.000 orang ya cukup banyak. Baru ini ada channel-channel lain yang juga sama Pak Wowworuntu ya jadi bisa paling gampang ya untuk ketik namanya aja ya ketik namanya maka nanti banyak serial dari Pak Wowworuntu ya oke okay. ini saya balah pilih pertanyaan yang umum umum aja walaupun nggak mengenai kanker Kenapa kanker kebanyakan spesifik harus assessment harus Konsultasi nanti tak tulis lagi nama nomor HP terakhirnya ya. Untuk ini yang gampang Pak menaikkan badan menurunkan berat badan. Nah ini kira-kira kalau jus atau apa namanya pola makannya apa yang Bapak dari Bapak sarankan? Menaikkan atau menurunkan Pak? Ya. Karena, satu, karena pertanyaannya dua. Jadi kalau mau naik gimana? Kalau mau turun gimana? Jadi. Kuncinya begini, kalau menaik berat badan itu kan kebutuhan kalori. Tapi itu berkaitan juga anda ada penyakit nggak? Ada orang suka naik berat badan kalau penyakitnya pada paru gitu. Apakah kanker paru atau TB atau penyakit pada saluran cerna atau masalah pada metabolisme tiroidnya? Itu itu berpengaruh. Jadi itu juga menjadi teknis sekali gitu jadi ada penyakit apa tapi kalau misalnya tidak ada penyakit berat badan nggak bisa naik genetik mungkin atau mungkin usus Anda terlalu panjang atau terlalu pendek gitu kan harus diperhatikan kalau yang aja nah, jadi apa? nah yang kebanyakan kan ini kanker kemo nyusut-nyusut nah, nyusut, kanker, nyusut, kanker, kalau dikemo dan berat badannya rendah berat badan turun yaitu efek samping Hmm. Dari kemoterapi. Kuncinya adalah Anda makan. Makan dengan jumlah kalori yang cukup. Kalori hmm. dari karbohidrat, kalori dari protein, kalori dari lemak. tanpa. Jadi begini, kalau karbohidrat sederhana terlalu tinggi, artinya gula dilepas terlalu cepat, Anda memicu insulin growth factor 1. Insulin growth factor 1 ini akan menjadi prekursor untuk kanker menyebrang. Untuk berkembang jadi lebih banyak. Karena itu Anda harus gunakan karbohidrat kompleks. Hmm. Dan yang paling kompleks itu, yaitu nasi berkulit ari, kemudian ada dia punya uh, fitokimia, seperti beras hitam atau beras merah, yang kembali klik aja ke channelnya Pak Jarot yang saya bicara tentang karbohidrat itu. Nah, di situ saya sudah bahas semua. Ya Kalau dari lemak, ya klik juga ke lemak. Berapa banyak lemak yang harus diperlukan? Jadi, kuncinya adalah pada asupan kalori. Problem pada orang kanker sementara kemo atau terapi target, nafsu makannya hilang. Itu kan sebenarnya jangan tanya mau naik berat badan, urusi dulu nafsu makan Anda. selera tapi kalau disuruh makan nasi padang, disikat pak, makan nasi padang, minum makan coto, makan daging panggang. Wah, itu disikat semua pak, tapi habis itu. Tiga bulan kemudian, kanker muncul lagi. Anda kemo lagi. Karena Anda suka makan sebab problemnya begitu. Jadi saya sudah perhatikan gitu. Setelah saya izinkan, ada orang nafsu makannya hilang. Kemudian saya izinkan oleh, boleh boleh kamu makan daging. Eh, udah nggak problem nasi makan, nafsu makannya. Jadi dipikiran dan selera. Jadi itu kuncinya orang kanker. Kalori. Kalau untuk naikkan berat badan, kalori itu. Kalau untuk turunkan berat badan, kalori lagi. Jadi Anda harus periksa, saya lebih banyak karbohidrat atau lemak dalam makanan saya. Kalau protein, tidak mungkin menaikkan berat badan. Tapi apakah lemak atau karbohidrat yang terlalu banyak, sehingga berat badan Anda naik. Maka perlu dinormalkan. Demikian juga orang kanker. Orang kanker ada di kemo jadi gemuk. Karena... Uh, dokter onkolog bilang ya kalau kemo supaya ini makan apa aja. Uh, disikat makan apa aja Pak. Nah dia hobi makan cake sama es krim. Disikatlah cake sama es krim. Wow! Di kemo berat badannya naik 20 kilo. Saya bilang kanker butuh sekali berat badan yang gede. Harus turunkan ke berat badan normal. Sebab salah satu penyebab kanker adalah kelebihan berat badan. Nah jadi... Kuncinya ada di situ. Nah makan apa? Ya tadi yang saya sudah sebutkan. Nah kadang-kadang kalau makan misalnya nasi beras merah, beras hitam belum sanggup, dicampur aja misalnya satu banding satu beras hitam atau beras merah campur dengan nasi beras putih organik. Lama kelamaan kemudian nanti kan bisa beradaptasi seperti itu. Dan tambah aja lemaknya MCT sama minyak zaitun. Anda bisa sampai 5-6 sendok satu hari minyaknya. Minyak MCT 3 sendok, minyak zaitun 3 atau 4 sendok untuk mendapatkan kalori dari lemak. Kalau Anda berat badannya rendah. Anda bisa masukkan di salad dressing, Anda bisa masukkan waktu mau ditumis, masukkan di sup, Anda mau makan, Anda sudah dapat lemak sehatnya di situ. Anda dapat karbohidrat di situ. Sebab menaikkan berat badan itu kecuali masa otot ya itu perlu level protein. Tapi orang kanker nggak boleh protein terlalu tinggi, harus secukupnya. Protein secukupnya berapa? 0,8 kali per kilogram. Jadi 0,8 kali berat badan. Anda berat 50 kilo, Anda perlu 8 kali 5, 40, 40 gram protein. Kalau protein Anda sumbernya dari tempe. 100 gram tempe yang bagus dibuat, tempe murni itu mengandung sampai 20 gram protein. Ikan 18 sampai 19 gram protein. Ayam ya 18 sampai 19 gram protein. Tapi kalau tempe itu bisa sampai 20 gram protein. Hanya nilai cernanya kan 90 persen. Jadi sama aja dihitung 18. Artinya kalau Anda bergantung pada tempe, berapa Anda perlu? 40 gram? Berarti... Anda bagi aja 40 per 20 atau per 18 kali 100 gram maka anda mungkin 225 sampai 250 gram seperempat kilo tempe. Tapi kalau anda bergantung pada tahu protein dari tahu itu hanya 10 gram rata-rata maka anda bagi aja maka kalau anda perlu 40 gram protein berarti anda bagi saja. 40 bagi 10 kali 100 gram, maka Anda perlu hampir setengah kilo tahu satu hari. loh Kalau Anda cuma makan dua potong, ya bagaimana tidak kakeksia? Ada orang kanker begitu, Pak. Jadi vegan, kemudian kakeksia. Disalahkan vegannya karena dia nggak belajar ngitung kalori. Jadi vegetarian, disalahkan vegetariannya. Lemahnya cuma satu sendok. Minyaknya cuma satu sendok, takut sama minyak. Nasinya dimakan cuma sedikit, karena ada teori di kelompok-kelompok vegan. Kanker itu dikasih, jangan dikasih makan. Nah, karena karbohidrat itu di ini, jadi dipandang pukul rata semua. Nasi harus makan sedikit sekali, karbohidrat harus sedikit makan. Tubuhnya kelaparan Pak, kakeksia. Jadi sebelum kanker membunuh dia, dia sudah mati karena kekurangan kalori. Nah jadi, jangan batasi makan secukupnya Gambaran besarnya adalah begini Anda bisa gunakan 30% kalori dari lemak 10-15% kalori dari protein Nah kalau Anda ambil 10% 30% dari lemak 40% berarti 60% kalori dari karbohidrat Berapa besar kalori yang Anda perlukan 2.200 kalori per hari? Jadi kalau 60% kali 2.200 kalori tinggal Anda kali aja dari karbohidrat bisa 1.200 sampai 1.400 kalori. Nah contoh karbohidrat Anda dapatkan itu 4 kalori kan? Per 1 gram karbohidrat tinggal dibagi 4 berapa banyak nasi yang harus Anda makan? Kalau bergantung pada nasi. Tapi mungkin Anda mesti hitung, Anda makan pisang kepok misalnya makan ubi ungu, Anda makan oat itu juga kan karbohidrat semua. Anda makan uh, talas bogor, Anda makan kentang, itu juga karbohidrat. Nah harus dihitung, per gram itu 4 kalori. Jadi seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan dikit lagi. Pak, untuk saya kena kanker paru-paru, stadium 4, Jus apa yang bisa menolong saya untuk menaikkan HB? Jadi begini, HB untuk menaikkan HB. HB itu perlu vitamin B12. HB itu perlu zat besi. HB itu perlu asam folat. Nah, saya nggak tahu mana yang kurang. HB itu perlu protein karena hemoglobin. Globin itu protein. Nah, Anda perlu protein. Nah, protein dari leju itu protein yang bisa mensupport HB. Nah, Anda bisa klik protein dan kanker, protein dan diabetes di, di apa nah ininya Pak Jarot, di situ saya sudah bahas lejumnya apa saja. Kemudian asam folat, Anda bisa dapat asam folat dari lejum juga banyak. Contoh misalnya Anda dapat protein juga dapat asam folat yang tinggi itu dari edamame. Tapi sekali lagi anda tipe kanker paru-paru apa non-small cell lung carcinoma mutasi apa? Anda tipe apa adenokarzinoma? EJFR mutan exon 18 atau 20 atau 18 dan 20. Anda punya reseptor folatnya tinggi, maka mau naikkan Hb tapi folat nggak bisa. Sebab itu akan membuat kalau reseptor folatnya terlalu tinggi akan membuat gagal. Kemoterapi, kemoterapi apa yang Anda pakai untuk kanker? Nah di situ yang saya katakan, saya perlu Anda punya rekam medik. Baru saya bisa memberikan saran. Oke Pak, ada pertanyaan, ini mungkin terakhir. Yang yang saya tanyakan ke Bapak, nanti yang selebihnya saya akan berikan pengarahan soal kegiatan pola hidup sehat. ya. Pak, saya sudah selesai masa kemo. Nah, sekarang saya konsumsi buah dipotong dikunyah lebih banyak dibandingkan jus. Konsumsi buah yang tiap hari saya 500 gram per hari ganti-ganti buah dan variasi. Saat ini saya sebagai penyintas kanker payudara dan mium. Dulu waktu masih pengobatan kemo saya jus buah dan sayur dan buah potong. Nah, apakah saya masih tetap harus banyak jus atau bisa dengan buah potong 500 gram sehari. Atau kurang nih 500 gram. Jadi begini, Anda mengunyah berapa lama? Itu pertanyaan saya. Hmm. Buah itu punya nutrisi terikat pada serat. Nah, kalau Anda mengunyah tidak 30-an kali dia tidak lumat betul, maka serat itu jadi nutrisi yang terjebak di dalam serat tidak bisa dicerna sepenuhnya. Itu akan didorong lebih cepat untuk keluar lewat pembuangan Anda. Kecuali ada banyak rayap di dalam usus Anda. <tuh> nah, tapi tidak mungkin ada rayap di sana kan? <tuh> Karena itu mengapa saya kasih terapi jus, itu intinya untuk memudahkan, menghancurkan, supaya yang terjebak di serat semua nutrisinya itu keluar, dan bisa diserap dengan mudah. Sebab saluran pencernaan begitu, kalau terlalu banyak serat supaya tidak terbentuk fitobensuar, saluran pencernaan ini kan terjadi gerakan drip mix, dia gerakan meremas, jadi longitudinal dia mendorong dan dia meremas. Kalau terlalu banyak serat yang kasar, didorong lebih cepat, Anda e -e, gitu loh. Jadi, nutrisinya tidak sempat diserap. Nah, karena usus Anda tidak punya gigi, gigi cuma di sini gitu loh. Jangan salah, usus itu mencerna pencernaan kimiawi. pencernaan kimiawi itu dia kontak. Kalau makanan berbentuk kim, kim itu bubur seperti bubur bayi, itu seperti bubur sum-sum. Makanan tradisional Jawa bubur sumsum, -sum. makanan dalam bentuk demikian baru kemudian bisa dicerna dengan pencernaan enzimatik yang sempurna. Kalau dia dalam bentuk yang cukup besar, enzim itu nggak bisa untuk mencernanya. Nah itu sering orang lupa lambungnya tidak punya gigi, ususnya tidak punya gigi, gerigi, gigi, gerigi cuma di sini. Nah, karena itu boleh, Anda tidak jus. Tapi Anda harus mengunyah dengan geraham lengkap minimal 32 kali. Geraham lengkap loh. Tapi kalau sudah ompong, ah, gerahamnya sudah tidak lengkap, jadi lebih baik Anda jus. Mungkin Anda makan 500 gram buah, berbeda penyerapannya dengan 200 gram saja Anda blender. Jadi kalau buah jangan di jus, di blender ya. Kalau sayuran ada yang harus di jus, ada yang harus di blender. Sebab ada yang saya harus ambil, misalnya lignan pada sayuran. Ya, lignin ya, saya mesti ambil. Ada yang tidak boleh banyak diambil, bergantung jenis kankernya, bergantung adaptasi saluran cernanya. Kalau terlalu banyak, dia sembah, malah nggak bisa ke belakang, jadi problem. Karena itu, di jus sayuran. Ada yang mesti jus sebagian ada orang lain misalnya brokoli saya suruh jus semua. Ada dalam 200 gram brokoli 100 gram saya suruh jus, 100 gram saya sudah suruh blender. Sebab saya mau ambil seratnya, karena saya tahu dia punya kanker berkaitan dengan kekurangan serat. Nah seperti itu, jadi beda-beda protokol dari setiap orang seperti itu. Ada jus saya suruh, uh, bitnya saya suruh jus semua. Ada bitnya, saya suruh blender, seperti itu. Ada kel, saya suruh jus, semua ambil airnya, saya suruh blender. Tapi selalu buah, apakah itu nanas atau apel, saya suruh blender. Kenapa? Buah, kalau kita jus, keluar semua gulanya. Senangkan serat yang namanya, kan serat sayuran kan selulosa. Selulosa menangkap air, tapi serat pada buah-buahan itu, serat yang bisa membantu serat larut namanya. Dia bisa membantu menangkap kolesterol dan toksin di saluran usus, dan memperlambat penyerapan gula. Karena itu, saya suruh blender. Jadi, seperti itu. Jadi, perlu dua alat: blender sama jus, atau satu alat saja yang bisa memblender dan ngejus sekaligus. Itu tadi alatnya, Pak Hendra. Satu alat bisa ngejus, bisa blender. <laughs> Oke, okay, malam malam teman-teman. Jadi karena waktu ya kita selesai dengan Pak Wobaruntu, saya akan berikan beberapa informasi ya atau menjawab beberapa pertanyaan yang ditujukan ke saya, tapi saya jawabnya dengan singkat ya. Ini ada pertanyaan, misalnya tadi kan hemoglobin. Nah, ada kasus begini, semua makanan minuman yang disarankan untuk naikin hemoglobin sudah dimakan tapi hemoglobin tidak naik-naik. Anda simak modul namanya workshop 3E, hemoglobin dan olah nafas BIMBOV-2. Itu saya jelaskan cukup panjang, hampir satu jam, dan termasuk prakteknya, kenapa olah nafas BIMBOV-2 itu bisa memicu, membuat tubuh berpikir bahwa hemoglobin perlu diproduksi. Nah itu saya ambil penjelasannya dari beberapa researcher dan juga dokter rumah sakit yang meneliti mengenai Bimbof2 ya. Jadi bisa Bimbof2 uh, dipakai untuk memicu ya hemoglobin sehingga saya dapat kasus beberapa pasien yang uh, hemoglobinnya 8 9 8 9 sudah makan ini makan itu jus bit gula segala macam naiknya pelan banget hanya dengan olah nafas ditambah Bimbof2 maka, hampir dua hari sekali dari 8 naik 9, 9 naik 10, 3 hari lagi, 11, dalam 2 minggu, tiga belas setengah. Sebelumnya, itu semuanya dimakan sama, naiknya pelannya minta ampun. Karena itu, sekali lagi, simak modul olah nafas. Ada yang judulnya "Olah Nafas dan Hemoglobin" ya, atau "Mimob 2 dan Hemoglobin". Bagaimana dengan yang tadi? Tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi. Ya, kita sudah menah Workshop ini belum lama. Kalau di WA Group pasti masih manjat ke atasnya belum belum jauh. Tapi daripada manjat-manjat WA grup lama, sebenarnya lebih mendingan masuk ke YouTube. Ketik aja olah nafas darah tinggi misalnya. Ya darah rendah juga ada. Ya di mana waktu itu kita peragaan orang-orang termasuk saya sendiri. Ya ini ada olah nafas darah tinggi. Ya jadi waktu waktu itu kita jelaskan penjelasannya dan sekaligus praktek. Saya waktu itu 137, ingat saya, atau 134. Hanya olah nafas 5 menit menjadi 115, turun sekitar 15 poin. Demikian juga peserta-peserta yang lain, dengan olah nafas 5 menit saja, maka tekanan darah turun 15 sampai 20 poin rata-rata. Sehingga saya tantang, ngapain minum obat? Ngapain minum obat menurunkan tekanan darah tinggi? Kalau hanya dengan 5 menit saja, anda turun 15 sampai 20 poin. Tinggal Anda perbanyak aja 3 se -se jam sekali. Anda konsisten 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Itu teori plastisitas otak. Simak di modul ya. Nah, ini yang kalau yang enggak ikut-ikut modul, jangan-jangan belum di WA grup, itu tadi tak kasih nomor WA saya ya. Memang saya sampai bulan Mei nanti enggak bikin WA grup baru. Tapi saya bikin Telegram baru yang channel. Telegram yang lama, itu dua arah. Banyak orang pusing dengan komentar banyak. Jadi sekarang saya buat lagi telegram yang hanya satu arah. Tapi nanti kalau cari materi akan sangat mudah. Karena di telegram yang baru, yang khusus materi, tidak akan ada pengumuman. Tidak akan ada info mengenai camp dan link macam-macam. Ya, hanya materi, materi, dan materi. Anda bisa bergabung di situ sementara, sampai nanti WA grup baru, mungkin baru bulan Mei saya akan buat. Ya karena nggak sanggup menangani, ya sekarangnya ada 84 BEA Group, ya. Tapi Zoom tetap dibuka, ya. Kemarin libur sebentar aja karena tadi pagi saya jam setengah lima tadi pagi sudah berangkat dari Lumajang ke Surabaya, ya. Karena di Jakarta lagi. Jadi banyak yang ditanyakan. Sebenarnya kita sudah ada di uh, pelajarannya. Tinggal kalau nyarinya kemana, yang paling gampang itu ya nyari di YouTube. Karena begitu diketik sekian detik langsung muncul juga tadi pertanyaan Pak modul di mana itu yang mengenai Aegis ya yang nyeri-nyeri segala macam maka saya tunjukkan sekaligus saja juga ya ya sama juga tinggal masuk ke YouTube ketik aja Aegis Ages ya usia bisa Ages secara generik atau Ages Elizabeth Subrata ya bacanya Aegis tapi biar spellingnya jelas Ages sudah gitu ya nulis ngetiknya ya Mau ketik Agus Jarod Wijanarko, nanti yang muncul Bu Elizabeth Jumata juga ya. Agus Jarod Wijanarko. Nah, ini paling atas nih ya. Sebenarnya, Aegis ini adalah singkatan. ya Singkatan dari apa? Saya bacakan ya biar nggak salah. Sekarang berat badan berapa? Dan sebelumnya, saya sekarang di 9,4 Awal program 69,4. 69 saya okay. atau dulu ya, itu, itu atau tapi bukan yang instan ya tingkat singkatan dari advance Glycation and product itu seberapa tinggi sebuah makanan memicu inflamasi jadi begitu diketik modulnya namanya modul 182 makanan anti peradangan atau makanan antiinflamasi pilih aja nanti makanan-makanan yang dalam daftar seminar ini yang nilainya di bawah lima ribu Cukur bisa di bawah seribu kalau mau benar-benar antiinflamasi tapi yang di atas lima ribu ya jangan dimakan ya kalau mau nyerinya hilang ya dengan cepat Selamat hilang cepat itu ya nggak usah pakai obat dua tiga hari nyerinya hilang lagi gitu ya apalagi yang lansia tuh kalau sudah lansia itu kan udah nyeri sana nyeri sini nyeri punggung nyeri pundak nyeri lutut ya iya makanannya membuat nyeri semuanya. Nah, yang bikin nyeri itu interlekin protein kompleks namanya interlekin 3 sama 6 dan 1. Tapi yang antiinflamasi itu interlekin 10. Nah interlekin sepuluh ini selain ada pada makanan-makan antiinflamasi ini diproduksi secara eksponensial, Masjid Ya, saat limbo 2, ya itu penjelasan lengkapnya di modul. Simak di modul kenapa demikiannya, ya dan dijelaskan begitu banyak oleh banyak dokter yang menjelaskan betapa hebatnya olah nafas limbo 2 ini dalam menaikkan interlakin 10 secara eksponensial. Ya, maka sakitnya bisa langsung set, gitu ya dalam dua hari kalau konsisten 3 jam sekali olah apa saja, istri saya nggak bisa berdiri kakinya sakit langsung hilang rasa sakitnya. Bukan berarti lututnya sudah sembuh. Tapi yang penting sakitnya hilang dulu. Baru ototnya dikuatin, pahanya dikuatin. Nah, itu butuh waktu cukup lama, 6 bulan kalau istri saya, ya. Itu untuk kasus meniskus robek, lutut sakit. Tapi kalau misalnya nyeri-nyeri karena inf karena habis kemo, habis radiasi, ya tiga jam sekali Anda olah nafas. Tergantung nyerinya di mana, bisa dibantu sering dengan kompres. Nyerinya di pundak, pundaknya dikompres es batu. Nyerinya di lutut, lututnya kompres es batu. Karena ketika kedinginan, ya otot wilayah tubuh yang kedinginan di wilayah itulah juga interlekinnya bisa diproduksi saat di, itulah kenapa orang sakit nyeri itu dikompres es batu. Ya, nah ini semuanya sudah dijelaskan sudah panjang lebar di modul mengenai anti nyeri. ya Tinggal teman-teman eh, nanti simak modulnya, saya jelaskan cara cari filenya saja. Ya. Sama juga, link, link telegramnya. Kalau di WA group, sudah di pos semuanya. Ya, mungkin kalau selama ini tidak perhatikan WA group, Anda masuk WA group di situ ada ya, link telegram. Paling enggak, kalau enggak ya anda Kalau Anda bukan anggota WA group, ya Anda capri saya aja. Itu nomor WA aja sudah saya post di situ. Ya, Anda minta link telegramnya ya, supaya ya harapan saya yang tidak harus bayar, Anda enggak usah bayar. Masa ngilangin nyeri aja bayar masuk mau naikin saturasi oksigen aja mesti bayar. Tuhan jadi akan oksigen begitu banyak. Anda tinggal teknik menghisap oksigennya aja yang dipelajari. Wong itu terbukti kok. Anda beli oksimeter. Jadi kan enggak ada misalnya wah ikut pola nafas Pak Jarot rasanya enak, apa itu rasa? Buang itu rasa, ya kan? Buktikan saturasi dari 95 jadi 100%, dari 97 jadi 100%. Buktikan pH Anda kencingnya bahkan hanya 5,2, 5,4 jadi 7,45 itu kan hasilnya nyata terukur ya tekanan darah tinggi udah turun kan diajari gimana menurunkan tekanan darah rendah sama juga yang masih minum obat batuk apa obat tidur obat tidur ya karena harusnya punya target dua minggu lepas obat tidur ya sok mau, mau tidur aja minum obat Anda tinggal atur aja denyut jantungnya dipelankan menjadi puluh paling nggak 80 sebelum tidur pasti ngantuknya kan datang dan semua modul kita ajarkan secara free, bagaimana bisa ngantuk, bagaimana bisa tidur, lepas obat tidur, bagaimana lepas insomnia, ya baru beberapa yang memang cukup penjelasan harus detail, kita bikin kelas berbayar. Karena contohnya kanker, itu kita butuh 10 modul sebelum camp, 8 modul saat camp, 21 modul setelah camp, 39 modul kalau mau berperkaya. Pola hidup sehat yang saya ajarkan itu kayak SD SMP. Ya, kayak kelas umum itu aja yang yang berhasil nggak kemo ada yang tumornya di leher sekempalan begini kempes juga sudah ada ya apalagi kalau mau yang spesial dibimbing selama 39 modul tapi sekali lagi bagi teman-teman yang biaya tiga setengah juta itu berat untuk 39 modul anda asal mau aja Jam 5.20, Anda login, Anda tanya di situ. Sekali lagi, tanya di situ, kenapa? nggak tahu berapa ratus orang yang japri-japri saya, saya blok, saya mau nolong, tapi saya nggak mau diganggu. Jadi saya berikan penekanan, saya mau nolong, saya mau bantu, tapi saya berikan waktu saya, pada jam-jam saya berikan. Yang rajin-rajin Japri saya mohon maaf kalau sekarang ikut Zoom, tapi termasuk orang yang sudah kena blok, karena lebih 400 orang yang saya blok, ya karena memang jumlah pesertanya itu 84 BA group itu hampir 40 ribu orang. Jadi kalau yang dikenak blok 400 ya sebenarnya enggak banyak dibandingkan 40 ribu orang yang ikut gitu ya. Siapa yang saya blok yang rajin japri. Karena sudah diberikan waktu untuk bertanya itu saat Zoom. Kecuali Anda butuh informasi, Anda boleh japri saya tak nomor yang saya berikan tadi ya untuk Anda tanya informasi. Tapi kalau apa yang dijelaskan di workshop, yang jelaskan di modul, anda nggak simak modul, anda tanya saya dengan cepat satu dua kali pasti saya belum. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya mau bantu, saya mau nolong, tapi saya juga tidak mau anda ganggu saya, ya supaya clear, ya supaya jelas, tidak ada maksud apa apa. Memang saya nggak mau diganggu aja, karena punya punya kerjaan yang lain, ya. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi nanti hari Kamis malam kalau Ibu Sinta sudah pulang dari Surabaya ibu Sinta juga baru ke, kehilangan paman yang sekarang melayat ke Surabaya, tapi jadwalnya kami zoom dengan saya, ya, dengan kita semuanya. Kalau itu nggak jalan, nanti saya akan umumkan. Yang pasti untuk kanker ini saya sudah atur tiap Senin satu bulan April ini khusus kanker ya, yang diabetes yang lain tolong sabar tunggu dokternya dulu. Tapi satu bulan ini kita akan dua kali dengan pak Boruto sudah dan kita akan dua kali nanti dengan dr. Gentiani Nanere. ya. Oke, selamat malam, sampai jumpa lagi di acara selanjutnya.